Oke okay, Pak, kembali ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi hardisk yang tidak bisa membaca untuk package-nya ya Atau mungkin harddisk-nya itu nggak kebaca di PS4 Hand gitu Jadi contohnya kayak gini, kalau kalian misalnya ke settings dan misalnya kalian pengen install package gitu ke package installer Di sini nggak ada package sama sekali, padahal untuk harddisk-nya udah dicolokin ke PS4-nya gitu ya Nah ini kemungkinan besar adalah masalah pada format hardisnya gitu jadi format hardisnya ini kalian nggak bisa pakai format uh, untuk yang uh, ntfs jadi kalian harus ke format yang exfat gitu dan untuk caranya di sini kita akan lakukan untuk ngefixnya gitu Oke jadi di sini adalah contoh harddisk yang saya punya namanya adalah new volume sebenarnya nggak relevan sih ya sama video tutorialnya jadi namanya apapun nggak jadi masalah di sini kalian bisa klik kanan terus klik properties gitu dan di sini untuk sistemnya kalau kalian bukan exfat itu nggak akan kebaca di PS4 kalian jadi kalian cukup tinggal format aja ke format exfat gitu dan kalau misalnya dalam hadis kalian ada isinya kayak gini saya sarankan kalian backup dulu gitu ya karena kalau kalian format gitu kalian klik kanan untuk di hadisnya terus kalian format dan misalnya kalian ganti dari misalnya file sistemnya dari file dua atau mungkin ke NTFS ya awalnya gitu yang awalnya kayak misalnya ganti ke exfat itu nanti akan kehapus semua gitu untuk isi dari uh, si harddisknya ini gitu jadi ya sayang aja sih gitu misalnya kalian download nggak kalian backup gitu jadi kehapus semuanya download ulang ya sayang aja gitu cuman ya itu dia sih untuk uh, caranya kalian backup dulu gitu kan kalau mungkin kalau nggak ada data yang penting kalian bisa langsung hajar aja kalian klik kanan terus kalian klik format dan di sini kan cukup tinggal pilih aja untuk file sistemnya gitu kalian bisa pilih gitu ya bisanya ada uh, pilihannya antara ntfs atau exFAT gitu untuk ntfs saya udah coba nggak kebaca dan kalian cukup ganti aja ke exFAT gitu cuman ya mungkin beberapa kasus bisa juga expertnya kebaca tapi ntfs malah kebaca kalian bisa ya tukar-tukar ya, aja dan kalian bisa coba dulu gitu ya dan mungkin kalian bisa coba dulu untuk tes untuk file yang kecil ya misalnya untuk file yang saya punya ini misalnya 3,5 GB gitu dan untuk ngesahnya di PS4 pun itu cepet gitu untuk ngesahnya gitu ya jadi dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk video tutorialnya caranya gampang banget tinggal kalian ganti aja untuk hardisk kalian ke exfat gitu dan nanti Kalian cukup tinggal uh, install aja di PS4 gitu ke settings. Dan tinggal kalian uh, masukin ke gold hand, package installer dan ya nanti akan muncul di sini. Karena di sini saya nggak colokin juga ke PS4-nya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text-watching. Bye-bye.